Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami di RB channel yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di RBI Channel Oke sahabat-sahabat semua Di kesempatan kali ini saya ah, Lagi berada di Kawas Sekitang Wonosobo Kawas Sekitang Wonosobo terletak di antara Kabupaten Banjarnegara Dan Kabupaten Bojok Monosobo Nah Dalajaran Jalan. Oke kawan-kawan Simak terus video ini sampai habis Dan jangan lupa like, share, dan komen Nih kawan-kawan Kalau anda ingin berbeda